ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat youtube semuanya ketemu lagi dengan channel golop variasi kali ini kita akan mereview proses modifikasi fiction ya sebelum kita lanjut ke tahap ini kita juga meng custom custom motor ya jadi di sini kita selain pengecatan, kita juga mengcustom motor ya atau membuat motor atau pembuatan motor yang diinginkan ya. Kita menyediakan jasa pengecatan. Kalian bisa bikin motor cross atau gaya-gaya CB dan sejenisnya ya. Kita tengok ke sebelah sini dulu. Di sini ada rangka fiction ya. Ini mau dibikin motor cross ya. Kami juga menyediakan atau menjual rangka-rangka yang siap pakai ya Jika berminat silahkan tinggalkan komentar ya Kita lanjut ke bagian dalam di sini banyak sampah-sampah ya atau ini part-part yang mau dipasang nah ini juga ada motor yang proyek untuk pembuatan motor cross ya dan ini friction yang akan kita modifikasi sebelum kita lakukan pembongkaran dan kita mulai bongkar Gimana bang proses pembongkarannya? Wah ternyata mantap ya. Dan beginilah kondisi motor yang setelah kita bongkar berserakan, berserakan gak jelas ya. Nah guys ini sebelum kita pemusian kita cuci dulu ya pastikan yang tidak akan kecatnya harus bisa cepat-cepat dulu ya ini sudah dicuci ya dan juga ya bayang. dan ini setelah kita lakukan pengecatan warnanya kuning sama merah ya ini spark Dan ini cover sayap yang udah kita jawab tangki yang baru aja kita pernis menggunakan blind can ya kita gunakan clear blind can 1 banding 1 yang ms2500 ya Ini spakbor beat yang udah kita custom coak. Alhamdulillah beningnya lumayan bening ya. Dan setelah kita lakukan pengecatan, inilah pemasangan rangka mesin ya. Mesin dan rangka beginilah penampakannya. mungkin proses pengecatan rangkanya kita nggak keburu memvideo kan ya kita lanjut ke tahap pemasangan kabel body. Dan kita lanjut ke penyemokan lampu reflektornya ya Lampu depan, lampu utama reflektornya ini kita sempat pakai di merah ya Ya, dan ini hasil dari pengikatan kendil ya Level reflektornya ya Nilainya bagus Kayak trum Jangan lupa pakai air kuler dan tangki sudah kita pasangkan. Lalu selanjutnya kita ke pengecekan kehidupan mesinnya. setelah kita sepasangkan semua kaper-kapernya, semua part-part yang terbengkalai tadi ya dan selanjutnya kita ke tahap pemasangan stripping ya karena motor tatailukan ini sangat rentan atau wajib menggunakan stripping ya. Ini sebelah belum kita pasang dan sebelah lagi udah kita pasangkan ya. Sudah nampak seperti motor Google nih ya. Cuman minusnya di pelek nih. Kurang greget. Stiker juga kita menggunakan stiker yang lumayan minimalisir atau alias murah ya. Dan untuk pemasangan stripping ini kita menggunakan air ya. Karena basah ini untuk mengelap biar kering. Maksudnya biar basah lalu kering ya. Stripping yang sudah kita dan pemasangan stripping ini cukup lumayan ribet juga ya kalau sebelah yang pertama atau yang sebelahnya itu bisa kita sesuaikan kalau untuk selanjutnya yang sebelah lagi kita harus benar-benar bisa menyesuaikan sama yang kanannya pemasang karena pemasangan kiri dan kanan itu harus seimbang harus teliti juga jangan sampai stikernya sobek kita harus benar-benar teliti pemasangannya untuk saran buat pemula bisa menggunakan air ya biar bisa dicopot lagi sebelum benar-benar berapat ke media tanknya sudah terpasang dan untuk tipsnya kita pemasangnya harus presisi ya Tapi ini seperti yang tidak presisi ya Ayah. dan inilah hasil pengerjaan kita hasil akhir dari pekerjaan yang sangat melamakan sekali terima kasih jangan lupa like dan subscribe ya.